Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan Karen Hubungan ASMARA dan angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu Pekerjaan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang gemini di bulan Januari Tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang gemini di bulan Januari Tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan.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 Seven of sword, ataupun tujuh pedang. Secara umumnya, Seven of itu diartikan ingin melangkah maju ke depan, namun mengingat masa lalu sehingga majunya akan pelan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Januari tahun 2022, namun di sini seorang Gemini kerap terlibat, kerap mengingat masa lalu, yang dimana di sini seorang Gemini akan susah on, namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan disini disarankan kepada seorang Gemini tetap masa depan yang akan bertampak positif kepada pemikiran kesehatan di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di disini menggambarkan kesehatan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Januari tahun 2022 namun di sini seorang Gemini kerap Mengingat masa lalu, susah move on dari masa lalu, yang dimana sini seorang Gemini akan selalu dimotivasi oleh orang-orang terdekat untuk melupakan masa lalu dan move on dari masa lalunya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death. Secara umumnya Death itu diartikan transformasi dan perubahan. Dan jika kartu Death kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Gemini sini menggambarkan Transformasi perubahan kesehatan akan dirasakan oleh seorang gemini apabila seorang gemini move dari masa lalu dan melangkah ke depan dengan dukungan motivasi dari orang-orang terdekat, yang dimana di sini seorang gemini akan mendapatkan kesehatan yang lebih sempurna lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah dua pentakel ataupun dua koin. Secara umumnya 2 pentakel itu diartikan kondisi dalam keuangan stabil, kondisi aman, dan ingin mengambil satu langkah satu usaha satu peluang untuk meningkatkan keuangan. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Berada di dalam zona nyaman, zona stabil yang dimana di sini seorang Gemini ingin mengambil satu langkah satu peluang satu usaha untuk mewujudkan keuangan yang lebih bagus lagi dan untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan menjalankan dua usaha yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi.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 Kondisi keuangan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022 berada dalam kondisi nyaman, kondisi stabil, yang dimana di sini akan selalu mengkontrol pengeluaran pendapatan yang didukung dimotivasi oleh pasangan, dan orang-orang terdekat yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Gemini akan mengambil satu langkah, yang dimana langkah tersebut bentuk peluang usaha yang didukung terus oleh pasangan, didukung oleh keluarga yang akan membuat keuangan lebih bagus lagi, dan jika kartu debt kita gabungkan dengan keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan. Transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini dengan mengambil satu langkah, satu peluang, satu usaha, yang dimana di sini dukung didoakan dibantu oleh pasangan, dimotivasi oleh orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk kalkulator pekerjaannya adalah jawaban ataupun dua tongkat. Secara umumnya jawaban itu diartikan dua tindakan satu lakukan dan satu tinggalkan serta di sini tidak tertutup kemungkinan mendapatkan dua sekaligus dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang domini di bulan januari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan, namun di sini seorang Gemini berada di dalam zona pilihan yang dimana di sini memilih antara salah satu pekerjaan namun pekerjaan tersebut akan tetap hasilnya mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang didukung dengan kartu takal yaitu ingin mengambil satu langkah satu peluang usaha yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan menjalankan dua usaha sekaligus yang dimana usaha tambahan, usaha sampingan usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang gemini akan mendapatkan dua tawaran dua job sekaligus yang dimana di sini mampu membuat kehidupan keuangan pekerjaan karir lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page option secara umumnya page option itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan ada pekerjaan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan. Namun di sini seorang Gemini diharapkan dengan dua tawaran pekerjaan dua pilihan pekerjaan di mana di sini dalam bentuk rezeki yang ia dapatkan dari rezeki seorang anak, rezeki dari seorang keluarga yang mengalir melalui Gemini sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan, yang dikerjakan, usaha sampingan, usaha Gemini sendiri akan disupport dibantu didoakan oleh keluarga disupport dibantu didoakan oleh pasangan disupport dibantu didoakan oleh anak seorang gemini yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan keuangan dan jika kartu dan kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang gemini di bulan januari tahun 2022 yang dimana di sini terdapat tiga prediksi ini, yaitu menjalankan usaha miliknya sendiri Membuka sebuah usaha miliknya sendiri yang didukung oleh pasangan, didukung oleh keluarga, diduakan oleh seorang anak, yang akan mampu membuat kehidupan karir lebih bagus lagi. Dan di sini, seorang Gemini akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus, di mana di sini mampu membahagiakan seorang anak, mampu membahagiakan keluarga Gemini sendiri, serta di sini seorang Gemini akan dihadapkan dengan dua pilihan: pekerjaan yang sama-sama mendukung, mendongak, membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmara, ini adalah six of cup ataupun enam Piala secara umumnya six of cup itu diartikan terbuka dan suka berbagi pengalaman kepada orang lain dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang terbuka dan suka berbagi ke pengalaman kepada orang lain yang dimana di sini berdampak positif kepada hubungan asmaranya di sini juga seorang Gemini suka berbagi cerita berbagi keluh kesah kepada pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara yang dimana di sini juga seorang pasangan akan memberikan Dampak yang positif, memberikan tanggapan yang positif, memberikan respon yang positif, sehingga tercipta hubungan yang harmonis di bulan Januari tahun 2022. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan mendapatkan kejutan. Dan seorang Gemini akan memberikan kejutan kepada pasangan yang akan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umum, Wind of pentakel itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka berbagi cerita kepada orang lain, kepada orang terdekat Gemini sendiri yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan di sini seorang Gemini suka berbagi cerita berkeluh kesat kepada pasangan, yang dimana mana di sini tanggapan dan respon yang diberikan oleh pasangan yaitu positif yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang gemini ataupun seorang gemini akan suka memberikan kejutan kepada seorang pasangan yang akan membuat hubungan lebih harmonis lagi dan jika kartu date kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang gemini di sini menggambarkan transformasi perubahan hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang gemini di bulan januari tahun 2022 yang dimana di sini akan tercipta hubungan yang lebih romantis yang lebih harmonis. Yang dimana sini saling mendukung, suka berbagi pengalaman saling jujur dan saling terbuka antara pasangan yang akan bertampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Januari itu berada di angka 7, 72, 22, 26, dan 61. Baik, mungkin cukup sekinder saya tentang ramalan Gemini di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.